Thank you. Kepada tuan dan puan, para anggota DPR yang terhormat. Kepada tuan dan puan, para anggota DPR yang terhormat. Kepada tuan dan puan, para anggota DPR yang terhormat. Apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Undang-undang cipta kerja dari rakyat untuk kalian, para anggota Dewan. Poin satu, gaji anggota Dewan turun menjadi UMR. Poin 2, tidak ada tunjangan anggota DPR Poin 3, tidak ada uang pensiun anggota DPR Poin 4, tidak ada izin cuti bagi anggota DPR Poin 5, anggota DPR bolos sekali, PHK Poin 6, tidur saat rapat, PHK Poin ketujuh tidak ada mobil dinas Poin ke-8, tidak ada rumah dinas Poin ke-9, huh? tidak ada fasilitas istri simpanan Terakhir, korupsi satu rupiah gantung di Monas approximately 10 hours later. pintu pemda kota sukabumi dihancurkan pintu pemda kota sukabumi dihancurkan pintu pemda kota sukabumi dihancurkan lagi lagi Rasanya seperti anda menjadi Iron Man, anjing banget. Ikan makan ee, tomat, goblok dia. <tongan> So why don't you go Part 2 Bu. Ibu tahu nggak orang Banten Baduy? Kalau mereka udah marah, Bu, mainannya teluh, loh, Bu. Bayangin, Bu, kalau ibu tiba-tiba setruk lagi rapat. Mending kalau nundutan doang mah tidur. Ini langsung tiba-tiba setruk setengah badan, Bu. Huh?